pada sore hari ini tanggal 2 Oktober Arafah sudah mulai ramai. Dan ada beberapa juga yang yang mengambil kerikil di wilayah ini. Jadi mereka beranggapan di Muza sudah tidak ada kerikil lagi. Iya. Thank you.